Apakah GBPUSD akan melanjutkan tren? Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP/USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.782,41 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.787,89. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081